modal 45 langsung saya be tiga dari gue eh, 6000lah 6000 langsung SS aja 20 ya bosku pasti kita main di Ze gates of Olympus modal nah, ya, pastinya itu di bawah lima puluh nah ini dapat sekitar nih wah wow, mantap juga betir oke kali dua kalau kone di petir lagi kali tujuh detangnya mau betir lagi enggak nih oke dapat naik sih ini nice. petir lagi dong wah wow. Kali tiga jadi detailnya sudah 10 sepuluh yang terkumpul ya bosku. Di putir lagi kali empat sayang sekali nggak konek. Wah, mulus banget. Oke konek lagi. enggak apa-apa lah, kumpul-kumpul perjalanan dulu ya itu bagus aku wih paket mantap jiwa kali dua gue nyetor lebih bagus mantap jiwa nih ada hmm Kecil. sudah lebih tujuh ratus lima puluh ini bola setengah yang saya pakai sebelum barunya. <tuh> Kalau di Zeus, warga Belanda, dua puluh dua puluh pokoknya 20 puluh spesial kotus olympus atau kakek Zeus, kakek legend dan kakek dan jangan lupa untuk di subscribe channel astro sokacor yang bosku dan yang sudah subscribe terima kasih banyak selalu bosku cuma itu saja sehat Pokoknya sehat dan jangan lupa jaga kesehatan kalau nggak sehat nggak bisa aktivitas nih <ksi> di petir kali empat jangan di konek sudah di 900 naik di sembilan ratusan naik nanti kita naikkan bed yang sangat dramatis ya kita naikkan bed entah 50 entah 20 entah 25 ya pokoknya kita naikkan bed sekitar segitulah mau mencoba hoki setahun sekali <tuh> oke okay, habis 20 centang kanan saja, terus kita pindah di centang kuik ya, siap? Atau turbo terserah kalian. enaknya centang kuit atau turbo itu terserah kalian, karena setiap profil berbeda bosku. Saya cuma saran saja, nu minimalisir kekalan gitu. Kalau saya ini lah pokoknya polanya ya. Kalau 20-20 beragam Islam atau nggak ada ketir atau enggak ada perokalian atau enggak ada skater gitu, itu biasanya saya langsung pakai pola ngopi santui saya turbo 1000 kalau enggak quit 1000 ya bosku ngopi santui ya soalnya santui santui, santui. karena soalnya turbo turbo 1000 atau turbo 100 pokoknya yang spinnya panjang panjang banget atau sedang kalau sedang tuh Seratus sudah, oh, panjang banget ya 1000 Tapi biasanya kalau di spin panjang-panjang itu kalau udah dapat sekitar sekali dua kali, maksimal tiga kali lah ya. Itu biasanya usang para bosku. Oke, okay. tapi spin 20 puluh tadi saya bui ya. Ini siapa tahu ada CP nih. Gak lihat, tapi kok mulus gini ya? <tuh> marah nih, marah petir kali lima. Benek ya. ini bonek ya. Petir lagi. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tapi baru hai, hai, hai, hai, menyesal di belakang, ya? enggak banget-banyak banget banyak banget tetap malam benar-benar wih banyak-banyak nih cincin petir waduh baga, -baga petir dong Aduh. bapak merusus bagaimana yuk yuk bisa bisa bisa tambah tambah lalu lima di sana di bulan oktober cuma kali lima tuan ya kau biasanya kali kali dua tuh banyak loh walaupun kali dua kalau banyak lah sayangnya bosku inilah betul usangat ketiak masa wah itu panggil sayang enggak mau berpikir oh, ya uh. Aduh aduh kus. Udahlah. Ya nah, Bapak ya. Nah, ini biasanya saya 6 ribu. Ini spesial buat kalian nih. Saya main Barber B25 langsung Turbo seratus 100. Spesial. Uh, boom oke kali lima tambah lagi kali waduh jenisnya wih wih bagus wih sudah aku ceketer kan kita 25 oh, wow wow hehehe ayo betir betirnya mana ini betirnya oh, wah masak esok juga. Bisa berarti, nah, ini dia kali lembek. Saya tanya, panggilin paku dikit ya Kalau kita gede, gede gede gede kalau gede gede, gede gede gede gede lagi gede gede gede gede gede gede beginilah anak-anak kalau bumbu-bumbu perkalian kiri setiap langkah itu pasti koneksi <gila> nah ini sih petir nah itu-itu-itu seperti itulah setiap langkah ada petir petir ini lihat nah. ini lihat petir nih petir woi angkat hamba saya, hai hamba saya. Waduh, di saya enggak mau masuk biasa. oke, okay, sudah kali 16 totalnya, dan hai, hai, hai, hai, jadi totalnya hai, hai, hai, hai, hai, banyak ini biar bisa celipi para bosku ini kalau maksud, wah, 100 juta, eh, 100 juta nih, kalau maksud 100 juta kalau maksud 100 juta lumayan ya lebih lagi dong wah kali belah ya nggak papa biru wah kurang satu birunya boom hmm nice banyak, -banyak nih Oke okay, kan di 100 setting ya kita stop habis ini dan terima kasih saya ucapkan terima kasih saya ucapkan terima kasih ucapkan. terima kasih sudah